Cinta dalam sesaat tubuh membasuh luka membasuh jiwa agar suci lagi oh, oh meski hanya sehari saat dia datang kurasa Meski gelap malam, kurasa bintang-bintang lebih terang saat semua semakin. Bali berani berhenti dan menyepi saat semua semakin cepat. Bali berani berhenti dan menyepi. Terlampau lelah, beri aku waktu sesaat untuk membasuh luka, membasuh jiwa agar suci lagi. Oh, meski hanya sehari. Saat dia datang Ku rasa tenang Meski gelap malam Ku rasa bintang Bintang lebih terang Saat semua Semakin Wakin cepat Bali berani berhenti Dan menyepi Saat semua semakin cepat Bali berani berhenti Dan menyepi Tonight She's kimi o mou kimochi a promise I promise you forever right now. Hai serujito Kokoro itu Hito sih Selamat Yang sulit terucap Hingga batinku tersiksa Tuhan tolong aku jelaskanlah Perasaanku berubah jadi cinta Tak bisa hatiku menafikan cinta karena cinta tersirat bukan tersurat Meski bibirku terus berkata tidak Mataku terus pancarkan sinarnya Ku Kudapati diri makin tersesat Saat kita bersama Sana, yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta, satu kata yang sulit. Meski bibirku terus berkata Tidak Mataku terus pacarkan sinarnya Apa yang kita kini tengah rasakan Mengapa tak kita coba persatukan? Mungkin cobaan untuk bersahab semua tadi So into the rain all life so lonely come you as the pain. Ku harus pergi. Relakan aku di sini. Misalnya, aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti doakan aku di sini. Dudududududu, aku percaya kali ini kau pasti bisa. Kukukutanya ada yang salah. Jelas ini luar biasa. Hal yang baik pun tak mudah. Tak seperti kau bicara, mereka mengerti ini terlalu jadi masalah. Ketika kau mulai bisa, terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari tanpamu di sini.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 I'm a person who'd be true to you But I love her when I fought her And you know where we can stay Cause yes, I'm lonely and tired I miss you Now and when is a stay some road Yeah menjadi beling rasa yang tulus. Yesus anak ragam boleh tu simpan tersebut adik. Depan subuh anak-Mu boleh tu simpan duli penting terus na beli tulus wanita tak kap ini Adi Suk sama adi, samng Ooh. Nah, yang boleh terima -tima. Asik di hati.